aku memohon dengan kemuliaanmu atas kehinaanku agar engkau mengasihiku ya Allah inilah wajah pembohong dan Pendosa di hadapan zatmu hambamu selainku banyak Aku tidak memiliki Tuhan selain-Mu Tak ada tempat kembali Tak ada yang bisa menyelamatkanku Selain penyelamat.